Semuanya telah ku beri Dengan kesungguhan hati untukmu Hanya untukmu Tak perlu kau tanya lagi Siapa pemilik hati ini kau Mesti dirimu Tolong lihat aku Dan jawab pertanyaanku Mau dibawa kemana hubungan kita Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta Mau dibawa kemana hubungan kita Ku tak akan terus jalani Tanpa ada ikatan pasti Antara kau dan aku Tak perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini? Kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku, mau?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 ada ikatan pasti antara kau dan aku oh, oh.